Oke, okay. it Welcome back to Nafiri Dekes Live Aduh, tidak boleh ini. Oke okay, guys, Omars uh, pagi ini Om Naf tadi habis unboxing paket dari apa ya? Om Naf lupa. Om Naf dapat telangan. tere twin mill. Berbeda twin mill-nya. Twin mill ini twin mill 2 yang kemarin dua kali sebelumnya Om Naf bahas mengenai twin mill uh, twin mill 1, twin mill 2 dan twin mill 3. Nah, ini ada twin mill 2. Kita mau tahu sekarang. Nah, perbedaannya dengan twin mill 1 itu apa? Nah, kelihatan tuh. Cara garis besar udah ketahuan tuh jenisnya tuh eh ya, ya. dari sisi body aja udah kelihatan nih ya kan ya kan tapi bannya sama oke okay. kita mau lihat bagaimana kita mau lihat, mau lihat bagaimana wih mau lihat seperti apa ceritanya dan apa bagusnya untuk twin mill ini twin mill dua castingannya persama diambil dari castingan tahun eh, 1999 ya modelnya pertama dia runcing-runcingnya juga sama tapi lebih air modeling lah lebih bagus lah ini modelnya nah perbedaan yang mencolok adalah dari sisi bodi bodinya kelihatan agak gendut ya ya kacanya tetap sama nah kelebihan yang kedua Lebihan yang kita pakai kacamata dulu habis Tapi kita ngopi dulu Ini Om naf nggak di endorse ya Nggak di endorse ya makanya Om naf tutup dulu uh, Ini supaya nggak kelihatan mood di endorse Nggak Om naf nggak ini karena ngopi aja nah. Om naf nggak endorse Nggak di endorse Om Naf jadi sorry, Om Naf nggak bisa tampilin kopinya apa, di endorse baru gue ini. Oke, okay, Twin Mill dua, Twin Mill dua ini uh, keluarnya tahun 93, 93, tapi ada yang 93, ada yang 95 dan ada yang uh, ada yang 9 Om Naf punya cuma uh, 3 ada 95. S93, S96, dan tahun 99 ini 93, ini 96, ini 99 okay. 93, 96, 99 isinya 3 tahun Oke, okay. kita bahas dari card dulu ya Card yang digunakan adalah dia blue card so, card dia ya, ini serinya namanya seri mainline Jadi seri mainline yang ini adalah seri game over kenapa tulisannya game over seri nya serinya seri game over pinwheel 2 terus kita cek dari warna kita bahas warna dulu dah biar teratur ya kan kita bahas dari, dari sisi warna dari sisi warna untuk yang main mainline dia warnanya bright, yellow, green dia perpaduan antara red, yellow, kuning, terang sama hijau, yang kedua dia nggak ada tambahan apa-apa polos, ya kan polos, <tuh> yang kedua warnanya hitam, warnanya dark blue bukan hitam, ini dark blue, kalau di terangnya nampiannya biru, dark blue, ya ada ada biru hitam kebiru biruan, di atasnya ada ada stripingnya dua ada orange putih sama agak apa nih pink pinkan lah tapi seharusnya ini orange juga seharusnya yang benar nih orange putih orange tapi ini orange putih nih kayak agak warnanya agak hilang ini kayaknya error ini agak kayak pink tua gitu lah ya terus yang kedua ini ada logo Hot Wheels di kaca belakang yang ini gak ada full, gak ada tulisan Hot Wheelsnya Ya. untuk sisi warna yang ketiga <coughs> ini adalah warnanya pink, warnanya pink dengan ada tampuk final final fight final fight 4 Nah kelebihan yang ini udah pada nonton ini belum uh, Squid Game? Udah ya, kayak eh, udah ada yang nonton. Nah di sini logonya udah ada ini dikeluarin tahun 99 bisa bayangin tahun 99 aja dia bisa ramai film Squid Game keluar ini ada logo kotak segitiga bulat sama bulat yang ada silangnya ini udah ada ini spesial banget logo Squid Game ada di Hot News Game Over Tahun 99, nah, layak ini koleksi. Nah, dari sisi ban eh, warna udah terus, tanpa udah. Oh, kita lihat dari sisi apa eh, warna jendelanya. Warna jendelanya ya hitam, ya warna apa nih pinknya?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 UH Ultra Hot Five spoke sama LW ini Race Wheel atau Wire spoke nanti kita bahas ya nah, Ultra Hot Ultra Hot ini uh, keluar pertama kali mana nih nah, dulu ya Ultra Hot Ultra Hot Oh, ini dia. Nah, Ultra Hot ini keluar tahun 1984 Terus habis itu 1995 Terus habis itu 2012 ribu Sampai sekarang kali ada. Nah, ini warnanya Ultra Hot -nya warnanya apa nih? Silver ya, warna silver. nah kalau warnanya berubah kalau warnanya agak apa mencolok kayak neon namanya NUH neon ultra hot bener Om Naf nggak bohong cek deh di definisinya kalau warna pink Puh pink ultra hot kalau ada warna apalagi nih nah, kalau warna kuning yuh yellow ultrassort kalau ada warna gold gold ultrassort warnanya cuma itu doang oke okay. dari sisi pelek nah, kita sis, kita lihat yang ini. ini 5 SP ini Yeah. Oh. Ini 5 Ini 5 dot. Kanada 5 nih. Mana nih Mana nih? Ada Ya. Kenapa dibilangin 5. karena dia ada lubangnya ada 5. 1 2 3 4 5 ada 5. Untuk seri Twin Mill 2 ini yang keluaran tahun berapa tadi? Ini keluaran tahun 96. Dia enggak uh, dia pakainya 5. Gak ada yang ultra hot atau lw. Eh uh, lead wire enggak ada. Ini cuma pakai five eh uh, nya ada ada satu doang ya. Terus yang kedua, eh yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga seri Twin Mill 2 yang ini. Dari sisi bannya dia pakai dari airway atau uh, list wheel atau wire spoke nah wire spoke ini ada dua tipe ada yang 9 spoke dan ada yang 10 spoke tapi untuk yang ini dia pakai yang 9 spoke kenapa enggak uh, pakai 10 spoke ya ciptaannya begitu adanya 9 spoke kalau mungkin kalau 10 spoke <tuh> Beda lagi modelnya, oke. Okay. Ini jadinya, jadi seri dari 4 jadi eh, dari donet. untuk banyak. Nah, sekarang kita lihat untuk seri base-nya. base, untuk base-nya, untungnya Om Nav dapat base yang berbeda-beda. Keren lihat nya, pertama base silver Ini bukan bukan base plastik ya Untuk yang jaman-jaman sekarang itu kan base plastik Kalau ini bukan base plastik, ini base base besi Plastik juga ya Plastik tapi berat ini plastiknya Ini juga berat, ini juga berat uh, Base plastik di warna silver Ya seperti ini, cepat terang, super gerak dan terakhir warna hitam. Nah, untuk Pinmil 2 juga beda dari Pinmil satu. dia ya bodinya agak kaku dan ini seperti ini. Nah, satu lagi yang terakhir Om Naf mau kasih tahu ya. Kalau banyak seller di luar yang jualan sekarang seller -seller sekarang banyak kolektor juga banyak. Nah, jangan lupa kalau memang mau tahu Hot Wheels, mau jualan Hot Wheels, jangan cuman tahunya uh, Hot Wheels yang baru-baru aja, MCDM, datang lima sepuluh. Uh, jatun Wagon terus habis itu Amaro Amaro ya anak juga punya Amaro jadi lama banget ini tahun 92 jadi dia di main line card asli ini dari base kart udah orange eh udah orange udah, udah punya. nanti kita bahas ini jadi pelajarin sejarahnya Hot Wheels Barang-barang yang gaib seperti apa Harganya melonjak seperti apa Barang-barang seperti ini di lelangan gak ada loh yang korek Om Nap menang 30000 Rata-rata 30.000 30000 Gak ngerti Om Nap bingung, gak ngerti atau gak tahu, Kayaknya sih gak tahu karena taunya baru-baru aja pelajari model model begini nih, model cantik-cantik, bagus-bagus begini, kartunya begini, bukan gak laku nih barang laku nih. Tahun-tahun sekarang, tahun-tahun ini selama masa pandemi, uh, selama dua tahun belakangan ini, banyak mobil-mobil antik keluar. Ini mobil-mobil yang pengap belum punya. Wajib dikoleksi, harganya naik gak pernah. Kalau untuk kalangan umum sih, gak naik ya ini paling jual 30000 harga model tapi kalau buat kolektor pasti naik kenapa karena barang-barang begini susah rare jarang didapat. mungkin masih banyak tapi untuk kolektornya berjarang yang banyak kolektor itu Twinmill satu, yang seri redline nya itu banyak, dan harganya gila Uh, kalau pencinta hot wheels juga tahu ada yang namanya Bikkom saya ini Bikkom harganya sekarang berapa? 8 M ya? 10 M ya? berapa M mm, ya? saya lupa ke mahal banget iya karena itu prototype prototype pertama udah mahal banget jadi gitu aja nanti kita bahas lagi E, mungkin next video Om Naf mau bahas mengenai Diora. Om Naf ada satu atau dua Diora ya, nggak terlalu Ada dua Diora kalau nggak salah. Ini mungkin Diora satu ya. Diora satu ini Diora 2 Nah kelebihannya apa? Bentuknya kayak gimana? Nanti kita bahas untuk Diora. Ini terus ada juga jelonek. jadi kita bahas. Jadi jangan lupa pantengin channelnya Om Naf terus, jangan lupa like, komen, share serta subscribe ke channel Om Naf supaya Om Naf bisa lebih menambah wawasan, lebih apa, lebih bisa memberikan informasi-informasi yang lanjut dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya ketika Om Naf upload video terbaru nanti dapat informasi pertama Oke sebelum tutup ngo lagi dulu enak uh. oke okay. thank you peace